Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, serta Leslar Lovers dimanapun Anda berada. Selamat sore kembali di VTV Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky. Bilang bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan kabar terupdate dari Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Kita ke kabar pertama dengan kabar spesial dari Papa Bilar yang mana di laman akun Instagram Papa Bilar satu jam yang lalu memposting foto saat berada di Swiss, persahabat ya. Momen Papa Bilar liburan di Eropa nih, masya Allah banget ya penampilannya luar biasa keren dan sedang tentunya santai sendirian, persahabat ya. Memakai kacamata hitam dan Papa Bilar di sini kalimat captionnya, no caption males ngetik, andai aja caption bisa pakai VN ya katanya tuh. Wow lagi males ngetik tuh persahabat ya Papa Bilar. Hingga komentar banyak sekali diberikan di postingan ini Dari akun Akila Afrilia Underscore mengatakan ngelamunin apa sih Katanya tuh kayaknya dia lagi tidur Dan persahabat ya Itu tanggapan dari Lesla Lovers Dan kita lihat juga Wawan Potret ikut menanggapi nih persahabat Males bingung karena upload foto itu paling susah Ngasih captionnya bang Katanya tuh dikasih kalimat komentar oleh bang Wawan Potret ya Luar biasa idola kesayangan Semoga Papa B selalu sehat ya Selalu bahagia dan selalu diberikan Perlindungan dari orang-orang yang Tidak baik Bukan hanya Papa Bilar aja persahabat ya Lesti kejora pun ini mengunggah Foto Baby L nih Masya Allah banget ya Baby L ini si lucu dan Sangat menggemaskan sekali Abang Fatih Masya Allah banget ya Abeni aja sampai berkomentar Memberikan love tuh untuk Abang Fatih kita lihat juga di kalimat komentar lain. Ada tanggapan dari akun Instagram Leslar Indonesia 2020 mengatakan ini sih rebutan emak-emak komplek banget WKWK -WK sehat terus si ya, Abang L katanya itu masyaallah banget ya. Ada juga tanggapan dari akun Diah Lida ikut menanggapi Abang L tuh Abang L selalu menjadi primadona nih persahabat ya selalu menjadi pusat perhatian banyak orang karena kelucuannya kegantengannya masya Allah banget ya pokoknya makin pinternya nih Abang Fatih luar biasa berikutnya persahabat disimak juga ini ada kabar spesial terbaru juga yang kita dapatkan dari Mas Gongli satu jam yang lalu mengunggah sebuah video nih berada di suatu tempat wow Wow, berada di manakah nih persahabat ya pemandangan yang sangat indah terlihat di unggahannya Mas Gongli masya Allah banget ya menikmati suasana hari ini luar biasa banget ya kita berasa ikut liburan bareng mereka mudah-mudahan sehat selalu tim juga selalu diberikan kesehatan kekompakan untuk selalu menyuguhkan kejutan bahagia untuk warga Konoha. Kemudian persahabatan, kita juga mendapatkan kabar terbaru soal kobas yang keluar dari Rajasi. Kita lihat di postingannya, kobas 2 jam yang lalu ini mengunggah sebuah kalimat. Sekaligus, ini penjelasan dari kobas mengenai keluarnya dari Rajasi. Kalimat yang diunggah oleh kobas, per hari ini dengan berat hati, saya Basuki Surojo menyatakan keluar sebagai kepemilikan Rajasi Pusat. Keputusan ini dikarenakan perbedaan visi-misi saja. Dan saya pribadi ingin fokus ke main bisnis saya sebagai Raja IT. Dan saya pribadi masih berhubungan baik dengan kakak Rizky Bilar dan semua owner. Karena saya juga masih punya Raja di kantor sebagai franchise dan saya kelola sendiri. Itulah kalimat dari Kobas persahabat yang menyatakan keluar dari Rajasi dan penjelasan Kobas keluar itu hanya dikarenakan perbedaan visi dan misi saja Tetapi hubungan kakak Bilar persahabatnya dengan Kobas ini berhubungan masih baik-baik saja Itulah keputusan dari Kobas persahabat ya Tentunya bikin kaget warga Konoha nih tiba-tiba Kobas keluar dari Rajasi apa mungkin ada masalah lain? Kita belum tahu bersahabat ya. Kita masih menunggu penjelasan dari Papa Bilar juga. Semoga Papa Bilar menjelaskan juga nih. Tentunya kenapa kobas bisa keluar dari Rajasi. Doakan yang terbaik mudah-mudahan Rajasi selalu diberikan kelancaran diberikan kesuksesan amin robbal alamin berikutnya persahabat disimak juga ya ini ada live instagram nih dari papa bilar persahabat ya merayakan anniversary yang ke tujuh tahun bilovers masya allah banget ya mudah-mudahan tetap kompak tetap solid semakin tentunya banyak dukungan nih dari bilovers selalu lovers lover juga untuk lesti dan bilar Mudah-mudahan persahabat ya, kekompakan semakin solid terjaga dengan baik Dari fans fans sejati Lesti maupun Rizky pilar Masya Allah banget ya, dan kita juga mendapatkan kejutan bahagia nih dari Leslar Karena info bahagia selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita Bakal ada sesuatu surprise nih dari idola kesayangan Saat di live Instagram ini persahabat ya Bunda Lesti, Bapak Bilar juga Ini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 Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang Winu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.